Halo semuanya, aku Rian, balik lagi sama aku. How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Seperti biasa, malam Jumat waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horor kalian. Dan hari ini gue mau ngebahas sesuatu yang beda nih guys. Penampakan makhluk-makhluk misterius yang sangat aneh yang gak sengaja terekam di kamera. So langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu pakai headset dan kita langsung mulai aja videonya. video yang pertama kali ini lagi viral banget di reddit konon ini diambil sama seseorang yang tinggal di yaman, doi cerita kalau video ini direkam sama temennya dan temennya itu lagi pulang kantor malam-malam sambil nyetir mobil dan tiba-tiba doi ngelihat ada sesuatu yang aneh di dekatnya. jadi doi langsung buru-buru buat nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam <tuk> Bus, bus, bus, bus, bus. Oh. Ada sesosok makhluk berwarna pucat berkaki enam yang berjalan keluar dari tempat sampah. Sosok itu cuma kerekam beberapa detik aja, dan langsung ngilang lagi di belakang mobil yang berwarna abu-abu itu. Gue sama sekali nggak ngklaim kalau video ini 100% asli. Karena sumbernya juga cuman berasal dari sebuah postingan Reddit. Jadi bisa banget kalau video yang tadi itu adalah video editan. Tapi, kalaupun video yang tadi itu adalah video editan, menurut gue videonya creepy banget, men. Dan sukses banget buat bikin gue merinding. Dan pastinya, yang ngedit video kayak gini bukan editor kacangan karena bener benar bisa ngeblend banget sama environmentnya dan sama sekali nggak kelihatan ada yang aneh. Jadi sampai sekarang pun video yang tadi itu masih jadi perdebatan diantara warga Reddit tentang keasliannya. Ableman. Youtuber Mattyan cerita kalau beberapa waktu belakangan ini mereka tuh sering ngedengar ada suara-suara aneh yang bersumber dari daerah sekitar rumahnya. Dia dan suaminya tinggal di sebuah komplek perumahan dan banyak juga tetangganya yang ngalamin beberapa kerusakan di bagian properti rumahnya. Seolah kayak ada sesuatu makhluk aneh yang kayak nyerang komplek mereka. Dan sosok itu selalu datang pas malam hari. Jadi, matian ini coba buat nge-share video-video yang berhasil doi rekam pake kamera handphonenya ke channel YouTube-nya. Kadang, kayak ada suara orang mendengkur, dan beberapa kali juga kedengeran kayak ada suara langkah kaki yang berjalan dengan sangat cepat di rerumputan. Tapi, metian ini sama sekali nggak pernah berhasil buat ngerekam sosok itu secara jelas. Sampai suatu malam, pas metian ini coba buat duduk sendirian di teras belakang rumahnya, dan komunikasi sama sosok itu. Tiba-tiba sosok itu merespon. Okay guys, I'm sitting out back smoking. So I, mean, I have my but I'm hearing something. I'm hearing something talk in my voice. I'm gonna call out to it and I'm gonna turn the camera around. Hello oh, pas media ini ngomong Hello ada suara lain yang niruin suara mediaienne dan ngomong hello si youtuber ini langsung kabur ketakutan dan masuk ke dalam rumahnya nggak sedikit yang ngeraguin akan keaslian video media ini dan komen kalau emang komplek perumahan itu udah mulai nggak aman kenapa Doi nggak pindah aja? Yes, buat ternyata Metian ini emang beneran pindah dari rumahnya dan udah nggak upload lagi ke channel YouTube-nya karena doi ngerasa udah nggak ada yang aneh di sekitarnya dan gak ada yang menarik buat di video ini. So dari sini gue bisa simpulin kalau kasus yang dialamin sama Metian ini pastinya bukan kasus hoax yang doi karang-karang cuman buat bikin konten atau cari subscriber doang. Karena kalau emang buat cari sensasi dan subscriber doang pastinya doi nggak bakalan pindah dan terus bikin konten kayak gitu. Atau kalaupun Meti pindah dari rumahnya yang tadi. Doi bakalan tetap upload dan bikin konten di Youtube supaya dapat AdSense. Peri. Youtuber bernama Erwin Saunders mungkin adalah salah satu Youtuber yang kontennya itu paling unik. Kakek-kakek dari Inggris ini mengaku kalau Doi menghabiskan 25 tahun dalam hidupnya untuk mengamati kehidupan makhluk mitologi peri di tengah hutan bahkan Doi juga mengaku kalau Doi itu lumayan sering ketemu sama sosok peri itu. Pastinya semua yang dengar cerita Erwin ini awalnya ngira kalau Doi itu cuma halu doang dan ngarang-ngarang. Tapi tiba-tiba di salah satu videonya pas Doi lagi ngevlog di tengah hutan, kameranya berhasil merekam sesuatu yang Doi klaim sebagai peri. So gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik. Just saw one, um, just down there. very tempting to, to follow him but that wouldn't do any good because he, he's a scout and he, he wouldn't lead me back to camp if I chased him he'd just disappear down a, a crack and I wouldn't him for the rest of the day and he'd alert everybody else to stay on the ground so but he was just down let me just it's gonna take me a moment just to focus in he went down there Oh. He's just there. Ah, you see? That was a quick glimpse there. Yeah. Okay. Uh, he's not there. I'm oh, sorry about that. He was... Got a shot of, of one. Dengan penuh kesabaran, setelah Erwin menunggu di tengah hutan selama berjam-jam, ada sesosok makhluk kecil yang tiba-tiba muncul dari bebatuan. Sosok itu juga kerekam di kamera, dan ekspresinya kayak kebingungan. Dan kalau gue lihat, makhluknya itu emang aneh, ya sama sekali nggak mirip sama binatang apapun yang pernah gua lihat di hutan. gerakannya juga aneh banget dan seolah sosok yang tadi itu kayak penuh dengan kesadaran, bukan kayak binatang yang bergerak dengan insting. karena gua penasaran banget, gua tonton videonya berkali-kali dan gua masih ngerasa kalau video yang tadi itu bukan video editan. karena bener-bener berasa kayak real banget dari pergerakan kameranya, dari pencahayaannya dan dari pergerakan makhluk itu, gua sama sekali nggak ngerasa kalau video yang tadi itu editan. tapi gua juga pengen tahu nih gimana menurut kalian? Lepas pantai. Video yang keempat ini berasal dari sebuah rekaman kamera CCTV yang di-live stream di sebuah pantai di Los Angeles. Seperti yang kalian tahu ya, sekarang itu udah banyak banget tempat-tempat publik yang dipasangin sama kamera CCTV untuk alasan keamanan. Bahkan nggak cuman itu, kamera CCTV itu juga di-live stream di internet. Jadi semua orang bisa ngeliat situasi terkini di lokasi tersebut. Suatu hari ada orang yang lagi iseng, Penasaran buat ngeliat situasi hari itu di pantai Los Angeles. Dan tanpa disengaja, Doi ngeliat ada sebuah objek yang bergerak dengan sangat cepat di perairan dekat pantai itu. Ada sebuah arus yang bergerak horizontal di pantai Los Angeles. Dan bahkan pergerakan air yang aneh itu lokasinya gak jauh sama pengunjung yang lagi main di pantai itu. Tapi yang bikin aneh adalah pergerakannya yang cepat banget. Padahal sama sekali nggak kelihatan ada objek apapun di dekat situ. Gak ada kapal, jetski, pelampung, atau apapun itu yang sekiranya bisa bikin pergerakan air kayak di video yang tadi. Tuh itu. Video yang terakhir ini lagi-lagi berasal dari sebuah postingan Reddit. di mana seseorang yang ngepost video ini mengaku kalau berasal dari Costa Rica. Dan video ini berhasil direkam oleh kamera CCTV milik tetangganya di malam hari. Doi sama tetangganya bener-bener bingung sama sosok yang terekam di kamera CCTV itu. So Doi coba buat tanya ke netizen di Reddit, sosok itu sosok apaan? Ada sosok bayangan berwarna hitam yang berjalan dengan empat kaki di sebuah gang kecil Kalau gue lihat gerakannya itu aneh banget Karena pergerakan kakinya itu bukan jalan ke belakang tapi ke samping kayak laba-laba guys Dan ukuran badannya itu cukup besar Mungkin kurang lebih kayak orang dewasa so, Menurut gue kayaknya yang tadi itu bukan orang yang pura-pura pakai kostum dan semacamnya karena pastinya bakalan sulit banget untuk orang normal bisa bikin gerakan seperti itu. Dan kalian bisa lihat sendiri ya di video yang tadi, ada anjing-anjing liar yang sempat mendekat ke arah sosok hitam itu. Tapi kayaknya Doi sama sekali nggak takut sama anjing itu. Dan sosok yang berjalan dengan empat kaki kayak gini tuh kayaknya lagi viral di Costa Rica. Karena dari sumber yang bener-bener lain, ada sosok yang kerekam yang mirip banget penampakannya sama di video ready tadi. masa, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Kali ini sosok yang terekam itu cukup jauh posisinya. Tapi kalian bisa lihat ya, siluetnya itu masih mirip banget sama di video yang pertama tadi. Sama sekali nggak ada yang tahu sosok di dua video yang tadi itu sosok apaan. Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.